Kali ini kita akan belajar CEO untuk pemula, tentang bagaimana melakukan penelitian pesaing dengan cara yang benar. Anda perlu mencari pesaing yang berkinerja cukup baik, baik pemimpin industri maupun yang lebih baru. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapatkan kata kunci persaingan tinggi, atau kata kunci lalu lintas rendah, alih-alih melakukan pekerjaan ini secara manual. Mari gunakan beberapa alat untuk melakukan pekerjaan berat ini. Karena jika Anda seorang pemula yang lengkap, maka ada kemungkinan Anda bahkan tidak tahu siapa pesaing Anda. Tetapi Anda harus rasional saat menggunakan alat untuk belajar CEO untuk pemula ini. Sebagian besar alat untuk belajar CEO untuk pemula yang tersedia secara online hanya memberikan sedikit informasi secara gratis jika Anda membutuhkan lebih dari itu maka Anda harus membeli versi premium atau versi pro dari alat CEO ini. Namun dalam tutorial di video ini tentang CEO, saya hanya akan menggunakan versi gratis dari semua alat CEO yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai, alat apa saja yang kita butuhkan untuk meneliti keyword atau kata kunci dari pesaing kita. Alat CEO yang dibutuhkan untuk meneliti keyword dari pesaing kita adalah yang pertama, spyfu.com. Yang kedua, Alexa.com. Dan yang ketiga, adalah SimilarWeb.com. Melakukan penelitian pesaing dengan menggunakan SpyFu.com. Sekarang mari saya mulai dengan SpyFu.com. Ini adalah salah satu alat CEO terbaik, yang pernah saya gunakan dan antarmukanya sangat ramah pengguna. Sebelum memulai dengan alat ini, izinkan saya memberi tahu Anda tujuan dari video tutorial ini. Saya hanya akan mengumpulkan daftar pesaing dan situs web yang mirip dengan pesaing utama. Jika Anda tidak mengetahui situs pesaing apapun di ceruk pasar Anda, temukan satu secara manual dengan mencari kata kunci target atau topik inti situs web Anda di Google, izinkan saya berasumsi bahwa saya akan memulai. Situs web Chord Gitar, yaitu saya akan memposting berita dan ulasan tentang Chord Gitar atau kunci gitar lagu-lagu Indonesia terbaru. Dalam hal ini, izinkan saya mengasumsikan satu hal lagi, yaitu saya hanya mengetahui satu pesaing dalam kategori itu, yaitu ChordIndonesia.com. Meskipun saya tidak tahu ChordIndonesia.com, saya akan mencari berita dan ulasan Chord Gitar di Google dan saya akan memilih salah satu dari lima hasil pencarian teratas sebagai pesaing utama saya. Setelah saya menetapkan ChordIndonesia.com sebagai pesaing utama saya, saya mencari ChordIndonesia.com di SpyFu.com. Seiring dengan detail lain yang diberikan SpyFu kepada saya, informasi utama yang saya dapatkan dari alat CEO ini adalah, juga menampilkan pesaing lain ke ChordIndonesia.com. Saya mulai dengan hanya satu situs web pesaing dan sekarang saya memiliki lima situs web pesaing atau pesaing lainnya. Anda hanya perlu membuat daftar dari semua situs pesaing, yang akan kita lihat di video tutorial belajar CEO untuk pemula ini. Untuk pesaing pilihan Anda yang pertama, setelah kita selesai membuat daftar itu, barulah kita bisa melihat kata kunci peringkat teratas dari semua pesaing ini melakukan penelitian pesaing dengan menggunakan Alexa.com. Sekarang mari beralih ke alat CEO berikutnya Alexa.com. Izinkan saya menggulir ke bawah untuk menjelajahi situs teratas dan masuk ke chordindonesia.com. Anda tidak perlu masuk atau membeli alat ini untuk menggunakan. Yang akan saya tunjukkan sekarang, Alexa juga memberikan banyak detail yang mirip dengan SpyFu. Tapi yang saya khawatirkan di sini adalah... Situs-situs web yang berhubungan dengan cordindonesia.com. Di sini, saya mendapatkan 5 situs web lain yang mirip dengan cordindonesia.com. Tetapi beberapa dari situs web ini mungkin terulang dengan daftar situs serupa yang ditampilkan oleh spyfu seperti cotela.com dan cordindonesia.com. Jadi, Anda perlu menganalisis dan memilih situs web unik yang menurut Anda sebagai pesaing Anda. Melakukan penelitian pesaing dengan menggunakan similarweb.com. Sekarang mari beralih ke alat berikutnya yaitu similarweb.com. Saya telah mencari chordindonesia.com dengan alat ini juga. Anda bisa langsung datang ke kompetitor, di mana Anda sudah mendapat dua jenis kategorisasi. Salah satunya adalah kesamaan, yaitu ini menunjukkan situs web yang sangat mirip dengan konten yang dipublikasikan di chordindonesia.com. Sedangkan jika Anda mengklik peringkat, maka Anda akan mendapatkan situs web yang berada pada rentang otoritas Domawin yang serupa serta memiliki konten yang mirip dengan Chordindonesia.com. Sejauh yang saya tahu, SimilarWeb adalah alat terbaik bahkan dari tiga alat CEO yang saya sarankan dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini, untuk mendapatkan daftar terbaik situs web serupa yang menjadi pesaing Anda. Jika Anda mempraktikkan tutorial di video ini, Anda bisa mendapatkan sekitar 10 hingga 20 situs web serupa atau situs web kompetitor ke niche Anda. Tahukah Anda, bagaimana Anda bisa melihat sekilas kata kunci peringkat teratas pesaing kita? Mari kita lihat pada tutorial belajar CEO untuk pemula berikutnya.